Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini, sempat sembilan. Terlebih dulu, saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana yang telah memberikan support terhadap channel ini. Semoga dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang kita inginkan. Nah, kali ini saya berada khususnya di Karosori, aja agak bebas kilometer 20 dalam proses pembuatan bak truk kali ini alhamdulillah rasa Rizal Ajo mendapatkan orderan kembali dalam proses pembuatan bak dump truck. Nah, khususnya di depan saya ini ini merupakan bentuk dari kerangka yang lagi proses pembuatan bak dam truk Bagi teman-teman yang berminat Silahkan capai Atau kontak person ke nomor 08 13 74 -65 -65 -54. Ini tahap proses awal dari Pembuatan atau pembentukan Dari sebuah badam truk Khususnya bersama Umar Bakri Tim atau mekanik dari kursor Rizal Ajo Jalan bebas kilometer 20 Bro, salam siapa, Bok? Buat fans kita yang berada luar sana. Selamat siang. ya? Iya, lagi melakukan proses pengerjaan. Jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komennya. bagi teman-teman yang berminat silahkan japri khususnya dikarsolizal aja jangan bebas kilometer 20 dalam proses pembuatan bak dam truk bak kargo bak besi bak mini L300 so kontak pesan ke nomor 081374656554 Ini merupakan tahap awal dari proses pembuatan bak dam truk Yang kita lakukan pembentukan seperti kerangka tulang Agar menjadi sebuah bak dam truk seperti itu Teman-teman yang berada di luar sana Oke Oke Kerja cerdas, kerja keras Dengan kau dan sebuah hati <tuk> <tuk> Lagi proses pengerjaan Next Bagian kerangka tulang Thank <laughs> you. So bantu di subscribe, like dan komennya. Khususnya di Kreso Rizal Ajau jalan bebas kilometer 20. Ada beberapa bahan yang telah dipersiapkan dalam proses pembuatan badam truk bagian kerangka tulang ini sudah standby setelah dilakukan pengepresan ya seperti inilah kelengkapan dari proses pembuatan bak dam truk seperti besi u ya wemp nih bagian dari perlengkapan dalam proses pembuatan bak dam truk Dan ini bagian lantainya yang nanti yang kita akan melakukan proses pembuatan badan truk ya. Bagi yang berminat so, silahkan saja datang untuk personalize aja jangan lupa kilometer 20 karena kami akan mengutamakan kualitas serta mutu pelayan yang sangat bagus. Terima kasih banyak dan see you next time.